Hai hai hai Meski Mimin udah sering bahas tentang harimau Tapi Mimin yakin kalian belum pernah mengetahui tiga kemampuan spesial Yang dimiliki si Raja Rimba ini Penasaran bukan? Harimau merupakan hewan mamalia yang dikenal memiliki corak bulu yang khas Hewan pemakan daging ini memiliki kemampuan spesial Apalagi harimau jawa yang sampai saat ini masih sering banget jadi hot topic Apakah harimau ini masih ada atau benar-benar punah? Meski ada yang bilang udah punah, namun kok masih ada ya penampakan dari mbah loreng ini? Kira-kira sekuat apa sih harimau jawa sampai-sampai harus diburu hingga punah? Penglihatan Pupil harimau berbentuk bulat dan tidak seperti pupil kucing yang seperti garis lurus di siang hari. Ini menunjukkan bahwa harimau bukan hewan nokturnal atau pemburu di malam hari. Hewan ini lebih sering berburu di pagi dan sore hari. Meskipun penglihatan malam hari harimau tidak sebagus kucing, namun penglihatan harimau ternyata 6 kali lebih baik ketimbang penglihatan manusia. Wah, kayaknya lebih sering makan wortel daripada daging di harimau. <laughs> Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kekuatan Meski memiliki gelar si Raja Rimba, namun harimau masih seperti kucing loh sob, yaitu memiliki memori yang sangat kuat. Memori jangka pendeknya saja bisa 30 kali lebih kuat dari manusia dan ratusan kali dibanding simpanse. Selain itu, harimau juga merupakan perenang yang hebat. Hewan ini mahir berenang sejauh puluhan kilometer untuk menemukan hewan buruan. Harimau juga bisa berlari dengan kecepatan 60 km per jam untuk jarak pendek. Selain ingatan kuat dan perenang handal, Harimau sendiri juga bisa melompat sejauh 6 meter hingga mencapai ketinggian sekitar 5 meter. Cakar harimau pun sangat kuat dan konon kabarnya, satu babatan saja bisa menghancurkan tengkorak beruang. Wih, serem banget ya! Interaksi tahukah kalian, Sob, fakta sebenarnya harimau jarang mengaum? Eh, bukan berarti mereka nggak bisa mengaum ya, tapi mereka hanya mengaum untuk berkomunikasi dengan harimau lainnya. Dibandingkan dengan singa, harimau jantan merupakan pengayom keluarga. Mereka selalu menunggu harimau betina dan anak-anaknya menyantap hasil buruan terlebih dahulu. Harimau jantan memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan betina. Dan uniknya lagi, sesama harimau tidak pernah menguasai wilayah yang tumpang tindih.